serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar bahagia, kabar menarik, dan terbaru seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat, untuk menemani santai malam kalian saat ini, Bang Imin akan memberikan informasi dan pastinya vitamin-vitamin bahagia di malam hari ini dari idola kesayangan kita. Untuk kabar pertama persahabat kita lihat di sini ada momen ngakak banget ya saat vlog ngabuburit bareng Leslar di program terbaru Ramadan bareng idola kesayangan kita pastinya Lesti dan Rizky Bilar. Ada momen tertagak banget ya saat Papa Bilar menyampaikan sebuah kalimat kata pemerintah boleh bukber tapi gak boleh ngobrol kata Papa Bilar ya sontak ini membuat Kaget Bunda Lesti kejora persahabatnya. ya Perhatikan ekspresi kaget Bunda Lesti Wow <ganti> Ini nganggak banget persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat bahagia untuk hidup kesenangan kita yang selalu memberikan kebahagiaan Untuk kita semuanya Momen ini pun diripas kembali Oleh akun sendal putih Bilar. Disimak juga di kalimat caption Yang dituliskan Lihat vlog mereka ini, adanya ketawa sendiri mulu, apakah aku serecah itu? Sumpah ya, mereka ngobrol gini aja, aku sudah happy banget lihatnya Tuh, harus nonton di Youtube Lestal Entertainment ya, support terus karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Semoga semakin banyak dukungan dan respon tanggapan positif diberikan oleh orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar selanjutnya persahabat kita lihat juga ini ada momen spesial nih dari Kak Ari Untung. Wow, akhirnya Kak Ari Untung bersama istri ini bersilaturahmi. Berkunjung ke rumah Leslar Wow, langsung berkolaborasi Dalam program Ramadan with Leslar Masya Allah Semoga semuanya menjadi berkah barokah Dan diberikan kelancaran Amin Dan tentu kita lihat juga ke slide berikutnya Ada Abang El yang lagi digendong oleh Bunda Lesni Dan tentunya ekspresinya bersama perhatikan tuh Ini tentunya membuat kita salvok banget ya Memandang ke arah Papa Bilar. Aduh, masyaallah banget ya idola kesayangan kita ini. Semoga saja tentunya rumah tangga Leslar Selanglang bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya, kita lihat juga bersahabat ada unggahan spesial dari Kak Adelia Pasia. Aduh, ini sih mengunggah sebuah postingan foto cute banget ya bareng Bunda Lesti dan Abang L. Ini di acara Indosiar ya. Luar biasa Abang El digendong oleh Bunda Dan foto bareng Uwa Pasha dan Uwa Adel Kita juga salpok dengan kalimat yang dituliskan oleh Kak Adelia Dede Fatih, foto bareng Uwa Pasha Ungu dan Uwa Adel Si ganteng Bunda, Lesti Kejora Imut dan Ayah Rizky Bilar Gemas Aduh Masya Allah banget ya Terima kasih banget nih buat Kak Adel yang selalu men-support idola kesayangan Semoga Kak Adel dan Al-Pasha juga ini mudah-mudahan rumah tangganya langgeng bahagia selalu Amin, Ya Rabbal Alamin Di postingan Adelia Pasha ini pun persahabat ya Tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Yang dari akun Instagram Faradila 94 mengatakan Masya Allah tabarakallah luar biasa banget persahabat ya. Henti-hentinya mengucapkan kalimat Masya Allah untuk Bunda Lesti dan Papa Bilar serta BBL Semoga selalu dilindungi dari orang-orang Yang tidak baik Dan berikutnya kita lihat juga Ini ada Mama spesial Tim Leslie Entertainment ini baru selesai Buka bersama ya tuh Makan sudah habis semua Masya Allah Dan kita juga salpok dengan Bunda Lesti yang lagi menggendong BBL tuh, Masya Allah banget ya Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita selalu diberikan kelancaran, kekuatan, dan terus semangat beribadah persahabat ya. Semoga menjadi berkah. Amin. Dan tentu kita juga mendapatkan vitamin bahagia dari Papa Bilar, yang lagi menggendong BBL sambil diajari main piano. Duh, yang onti onting online nih tentunya lagi belajar piano bareng Papa. Masya Allah, mudah-mudahan.